agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya satelit surya 1 atau SS1 karya ilmuwan muda Indonesia resmi diluncurkan ke orbit dari stasiun luar angkasa internasional atau ISS pada Jumat 6 Januari 2023 satelit tersebut berangkat ke Stasiun Luar Angkasa Internasional pada 27 November 2022 dengan pesawat SpaceX CRS-26 Roket. Peluncuran satelit nano pertama di Indonesia ini merupakan titik awal yang menunjukkan bahwa ilmuwan muda dan anak bangsa telah berhasil menorehkan sejarah besar dalam pencapaian industri antariksa nasional. Hal ini karena peluncuran satelit nano relatif baru di Indonesia dan mayoritas yang beroperasi dan digunakan saat ini adalah mikrosatelit. SS-1 sendiri berukuran 10 x 10 x 11,35 cm dan berat 1 hingga 1,3 kg, lebih kecil dari mikrosatelit atau tube set yang biasanya berbobot 50 hingga 70 kg. Project Leader Surya Satri Satu, Sentra Yoman Prahyang, menyebutkan bahwa proyek SS1 dikembangkan oleh tujuh mahasiswa Universitas Surya. Nisi utama proyek SS1 adalah APRS, sistem radio paket otomatis untuk kebutuhan radio amatir atau orari, dan juga dapat berfungsi untuk komunikasi dan deteksi bencana. Kepala Badan Riset dan Penerbangan dan Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Robertus Herod Triharjanto, mengatakan peluncuran dan pelepasan SS1 ke orbit akan memberikan suntikan motivasi akan pentingnya penguasaan teknologi satelit bagi Indonesia. Selain itu, SS1 juga memiliki gagasan penting, yaitu membangun kapabilitas generasi muda Indonesia dalam penguasaan teknologi satelit. Proyek SS-1 diprakarsai oleh mahasiswa muda Indonesia dari Universitas Surya bekerjasama dengan Organisasi Radio Amatir Indonesia pada Maret 2016. Pada tahun 2017, SS-1 mulai dibangun dan pelatihan pembuatan satelit nano dilakukan dengan pengawasan dari para peneliti di pusat teknologi satelit.